segini tidak bisa dirubah kan? kalau kamu bisa dirubah, pikir orang tuan itu berapa tahun kamu sudah biayain nah, dalam seminggu itu berapa uang kau habiskan oh, iya. kamu pikir itu, orang tuan petani saya bukan anak petani, makanya saya tahu susahnya itu uang oh. karena kamu sudah tersangguh pindah-pindah itu mau dari pindah itu Cuma jadi kita bisa baik nah, ah, kalau Jadi nah, ya. nah, nah ya, uh, ya, saya tidak mau tahu. Lihat saya tidak tahu, orang tua melatakan aku kalau kau, kau orang pemain perempuan, pasti kau pemain main lalu, Juga. Seset, gitu. Narkoba, pasti main narkoba Main kalau kau, kau pasti kau jadi lalu, orang, itu di luar, ada luka. Kau buang, lu. masuk kok Untung kan? Kau ngomong ya Jangan kamu kembangkan, jangan ajak-ajak lagi teman-teman Berkali-kali di luar sana ya. Siapa ini dia patidim enggak tahu langsung diproses lanjut, tidak ada maaf. Ya. Mana kalau punya tamu? Kamar empat. Ya mungkin saya mau sampaikan juga kalau takut harus ini. Kalau satu anggota tamu susul kosongan saya taruh di sini menjadi satu orang. Jadi itu Pak Guru ya, kerjaan orang tua yang ingin anak sudah ada di semua ini. Jadi tolong ya. Saya minta tolong kepada orang tua ini bahwa anak saya kita punya anak-anak ini tadi tahu orang. Nah, kalau orang ini kata-kata ini sama dua ke sini, nah, katanya dia mau bagi ke tangan. Kenapa tidak mau kasih tahu gurumu? Kalau ada permasalahan begitu, sampaikan gurumu. Guru dengan guru itu. Karena enggak sih, bukan? Ya, dalam ya, kan sudah ada, apa namanya? Katif? Iya, iya. Kalau kedapatan mereka ini, mau tidak mau harus ikan ya, sekolah lain. Kalau... Iya, ya. Itu saya bilang tadi. Tadi, eh, tadi, tadi? Belum ya. Nah, berup, ya. <laughs> eh, jangan sampai kita iya, iya. "Bicara di Eh, lah, kalau wano, Eh, mungkin hari Senin, kalau bukan saya di situ, eh, Pak, lipus Iya, eh, ini beberapa hari ini? apa ya, Apa? Eh, semacam itu ya, jadi kami eh, eh, eh, se ke di iya. nah, situ, ya, kami masuk jam tujuh belas bulan perjalanan, Di situ Pak, Iya, eh, Iya coba ya, coba, ya. Coba, ya. Coba, ya. Coba, ya Surat perdata Dengan ini saya berjanji dengan sungguh-sungguh Tidak akan mengimulai lagi tindakan perjalanan Baik dalam maupun di luar sekolah Apabila suatu ketika saya memasuki latihan Ya, nah, besok apa tindakannya Pak Guru di sekolah? Apa penyampaiannya Pak Guru di sekolah? Nah, ini bukan lagi dari pihak polisi kita terusarkan dari pihak sekolah. Jadi sekolah makin dengan dari mau punya kulet di sekolah, mau punya songkong di sekolah, mau punya Nah sebuah seperti ini, tak Itu, kalau lakukan Oke Kembali masing-masing di rumah Perbuatan yang saya tadi itu, jangan terpulang Saya tidak mau lagi, kita akan Dan kita semua Itu saja Jadi saya ini kan hati semua orang tuanya, Pak Kululah Hajim juga, jangan sampai terulang ke baterainya. Biar pun bukan SMA di luar, namanya tolong, anak-anak dari sekolah itu. Ya, pada siap berhubungan, saya minta tolong ya, ah. tolong orang tuanya, diingat sama anak.